Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapat sidukan persahabat dari Papa Bilar yang berugah kembali oleh akun Fanbase Sandal Putih bila, Masya Allah persahabat Ternyata Papa B berangkat naik Ferrari dan pulangnya naik Lamborghini Makin keren masya Allah banget Mudah-mudahan persahabat ya selalu diberikan kelancaran kemudahan segala urusan yang dilakukan oleh idola kita kita simak juga beberapa tanggapan komentar Begitu banyak respon-respon yang sangat positif Di antaranya dari akun Al-Khalifi Mengatakan Masya Allah Makin sukses, rezekinya lancar, lancar Berkah barokah Makin bahagia bersama keluarga kecil Leslar family kesayangan dan sehat-sehat amin ya Allah Masya Allah Kita lihat juga bersama tanggapan lain dari akun Ika Bulan 24 Mengatakan Iyamin Ferrari dinaikin Haris Papa B habis ambil mobil yang baru Dipercantik di detail box Wow keren banget Kita lihat ya, wajah baru Dari mobil Papa B Lamborghini yang makin keren Makin cantik masya Allah makin ganteng luar biasa. Doakan mudah-mudahan bersahabatnya Rezekinya selalu lancar Berkah barokah dan mudah-mudahan Rezekinya juga bisa nular ke kita semuanya kita lihat persahabat di beberapa tanggapan Komentar juga, begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Atar Mimi Handayun mengatakan Keren katanya tuh persahabat Wow, kita lihat juga Ada tanggapan lain dari akun Yusni Faunizar7 Waduh, ntar kalau ada Lihat dibilang mobil pinjam lagi Atau merental, aduh ngakak banget ya Kalau netizen selalu saja Bilang Mobilnya Papa B dapat minjem Tentu sebagai warga Konoha Persahabat tetap optimis Kompak untuk dukung yang terbaik Buat Leslar family Kemudian kita lihat juga Selanjutnya persahabat Ada sebuah kabar viral kembali Lesti Bilar Saat mendatangi Polda Metro Jaya dan Memaafkan Headers Ini masuk berita TV Kali ini Masuk berita dari SCTV Buat netizen baper, momen Rizky Billard dan Lesti Kejora yang berpelukan setelah memaafkan haters masya Allah, semua tertuju dengan momen cute dari idola kesayangan. Saat Leslar di Polda Metro Jaya, mesranya Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini masuk kabar Halo Celebrity di SCTV. Kita simak persahabat beberapa tanggapan dari para fans Leslar. Dia antaranya dari akun Eutia Rahmadani Mengatakan, ini tadi pagi, kak, aku lihat beritanya di TV Katanya tuh, masya Allah Ada juga tanggapan dari Janisya Shahare, Aku nonton ini tadi pagi ceritanya bagian macam-macam Bukan bahas, cuma kemeseran aja Cuma judulnya tokeh, katanya tuh ya masya Allah, tetap support yang terbaik Mudah-mudahan leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Berikutnya para sahabat disimpan juga Selanjutnya kita membahas outfitnya Papa Pilar Yang keren banget hari ini Memakai tentunya pakaian merek Bos Para ya, untuk baju lengan panjang Atau sweater dipilang para ya Ini mencapai 3.400.000 rupiah untuk celana pendek yang dipakai oleh Papa B Mencapai 2.235.000 rupiah Masya Allah Luar biasa Outfit yang sangat keren Kece banget Persahabat dibakai oleh Papa Bilar Masya Allah Mudah-mudahan sehat, bahagia, berkah, barokah rezekinya Hanya doa-doa baik Yang selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Untuk berikutnya juga ya, Kita lihat di unggahan Marwa FC satu jam yang lalu, persahabatnya admin marwah Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia Dengan pausingan dari ketua kelas Persahabatnya nomor bikin salpak banget ya kalimat di situ. Wah Bang TW, kelihatannya bukan yang ini dah tanah babanya si dual Agak kesanaan dikit katanya tuh Masya Allah banget persahabat Namun banyak juga tanggapan komentar yang diberikan dari para fans Leslar Diatari dari akun Aisyahara9new mengatakan Kata ketua kelas, wah kedepannya harus ada produk terbaru lagi nih MRB Clothing selain res sama ilal katanya itu Masya Allah, doakan saja untuk usaha Bapak B dan punawasti ya Kemudian juga bersabat, ada tanggapan dari akun Rina F27 Semenjak ada maruah dan papaknya Fatih, semuanya Bunda Lesti. Sekarang jadi suka hari Senin, karena ada mereka keluarga cemana. Nah, semoga besok abang Fatih dan bundanya nemenin lagi. Papa Bima main bola, semoga ya Allah. Amin, Doakan saja terbaik. Semoga ada kabar, bahagia, kejutan, bahagia dari Leslar Family.